Halo guys jumpa lagi sama aku ya guys ya Aku masih main di Prince Pink cincu. Dan aku bawa model 50, 50 ribu aja cuy ya Model okay. Dan semoga aja aku dikasih profit nih Semoga aja dikasih profit Di pola terbaru ini ya cincu. Nah yang baru join nih Yang baru hadir Jangan lupa like, comment, share Bagi yang belum subscribe Ya di bantu-bantu nya Di subscribe dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya cuy agar kalian mendapatkan info petaran pola terbaru dari kita atau updatean terbaru dari channel kita ini ya guys ya. Oke di sini petarannya sudah habis aku farmet farming mania ini member 800 di putar 10 turbo nih, ya teman-teman ya. Oke. Semoga aja guys ya, semoga aja, ya. aja cepatnya kita dikasih profitin guys. ya. Aha. Selisat guys, sini di sini aja. Selisat guys, pin tar sudah habis nih, guys, ya. aku mau embed ya ke 2400 dan aku mau putar aja di 30 <tik> Bintang -bintang. oke langsung dikasih cik, ya Baru juga berharap kita kasih finger dikit langsung dikasih jangan kali 8 cuman lewat dong aduh anjir Oke okay, kali dua di sini. Oke, okay, mantap. Kita tambah lagi. Oke. Batu plusnya nih di sini tuh. Lumayan okay. ya Lumayan nih. kali 9 di awal. Kali 9 di awal nih sekitar yang kita mainnya. ya. Cak. Tujuh 7 ribu nih yang kita kantongin. Masih ya masih lumayan gitu. Cukupnya ini gak yang pertama nih Oke, okay, sini kali 15 Mantap, ya. Oke, okay, ditambah lagi, ya. Oke, okay, bulannya Oke, okay, tambah lagi Mantap, ditambah lagi nih, Kita ini, ya. kelas Oke, okay, langsung dapat sensasional, kita, yang pertama nih, yang pengen main langsung das aja langsung langsung uh, daftar aja Dan main aja main, kalem, main santai Jangan Oke di sini bentuk batu lof itu cik Ini batu masih pulang Oke, lagi lihat dong total gede -nya kali 100 kali 50 ya kan Ayo dong cuma doang pecah ya kan kali 33 nih ditambah lagi kan dua ya kan? kali 2 di sini. oke okay, mantap 5.000 di atas ditambah lagi hijau ya. bintang, ya. bintang bintang kurang sih ya kan? nih kali 35 ya nih kan? sih Oke, okay, kita di ini, kita langsung dikasih profit gitu, Ini profit Mantap nih, oleh Model 50 ya, cincin 50, up ke Ya, 500 lebih, cincin ya nah, nambes, lah, cinta, Emang kelas banget nih, langsung lihat Ada daftar di situs kita ini, ya. Oke, lagi, nih, Kali 2 oh, oke okay, Mantap, birunya mantap cinta. tambah lagi, minta fix, nih. Cinta. Oke okay, kita coq Oke lah langsung Langsung di asli lagi nih ribu, ya Dikali 57, nih oke okay. Kira-kira 1 juta dia co, ya Kira-kiranya ya Oke okay, eh, dong lagi Oke okay, sini udah 1 juta co, ya ya 1 juta kelas, nih, co, ya Langsung gas aja cok. Okay, ini memang dumbest lagi nih kena hari ini. Emang sih ya, Dikana pula memang profitnya. Emang mantap aja 50 ya kan, sih di masih ya. Udah, udah lagi? udah nah, profit di ya, dan aku mau putar aja nih, cik, nih. 30 satu nih ya karena di sini aku sudah profit gede aku mutur gende, ya, ya, mau turun aja ya, ya, mau aja mau mau aku takutnya kalau nafsun, aku ingin kita guys yang baru menggunakan itu 10 10 30 dan 20 dan tiga puluh ya guys si, ya yang boleh lihat sendiri polanya dari awal nanti aja ya guys ya yang boleh film aja di kita ini guys nah yang pengen main langsung jelas aja ya langsung jelas aja gunakanlah uang lebih dan gunakan uang ke tuan rumah tangga yang pokoknya mana ya guys ya oke main alamannya cuy model reze pun gak pabat cuy ya kayak kita ini cuy ya model, model reze bisa aktifkan cek gini guys emang mantap mantapnya cuy Oke, kita Semoga sih ke-16 pin Semoga aja aku dikasih flipin lagi Semoga aja aku dikasih flipin lagi Atau perkalian orangnya cuy Oke, toh kalian kita pecah Mantap ya Aku kira hari ini Gintusnya AS tak cuy Lupanya tidak aja ya Malah dikasih mantap Mantap gitu cuy ya. A ah, long lagi dikasih alernya dong dikasih di luar rein ya. nggak apa-apa langs ada chasing yang penting perkaliannya gitu ya darah teman-teman profit kita di sini oke okay, di sini putaran kita sudah muhabes nasi itu ada tiga kecil okay, dan kali biru yang kagak konik juga cek cek ya yuk kelar nih ya putaran kita di sini sudah habis nih ya. putaran kita sudah habis di sini kayaknya aku harus nambahin pola lagi nih aku ngein aja gitu ke 1200 dan aku tambahin aja nih di 20 otomatis di tempat HP ya dan nah, semoga aja aku didexin ini dikasih cuy ya dikasih lagi cuy ya temen <tuh> <tuh>. juga berharap cuy cuy pokoknya udah best lah cuy ya uh, tempat bermain kita nih emang keren nih ya memang ngacur itu mempunyai dukungan dari nyerna dan polanya kita ini mantep ya oke okay. 12 ini mana nih? Aduh, aduh perkalinya kayak enggak nongol nih di bet 1.200 pun Allah kita naikin aja ya betnya. Dan belum masih masih belum mau ngasih nih coy ya. Eh dong lagi 6. Eh okay. ompong om, co co. Perkalinya saya ada oke okay, baru juga di sindir itu pun cuma kali ini bet ya 100 per coy. Oh, per kali 5 coy ya. Haha ini pecah yang ini dong ini kan itu udah, udah, udah. kalau 5 itu udah juga lain cia. dan putaran kita pun sudah habis lain itu ya pola kita ya 10, 10, 30, 30, dan 20 ini ya ditambah lagi ke 30 otomatis nih oke okay. Oke, Lock pecah ini mantap. Ayo dong Irna. Segitu doang Kali-kalinya Konek-konek juga pecah, -pecah Nggak, connect. Nampil, pecahan, gitu doang. Sayang kan banyak lah. kita ada hmm. ya udah Yes. aku mengu, e, mau di lagi ya, aku mau mau selesai aja mau paripurnanya itu ya. Indukku udah kesini dan aku ya sambil menunggu kan sambil menunggu putarannya aku mau ngopi udah aja ya. haha. Masih ada proses ini selesai aja kita lagi. Oke, 15 ini sih, 15 lagi ini yang kita cinta putarannya oke jadinya gitu mantap nah kita ya, gitu ya. terima kasih kalian yang sudah hadir yang sudah nonton dari awal sampai akhir dan yang sudah support channel kita yang sudah subscribe juga ya. terima kasih banyak Oke, siap-siap terus ya kita gitu ya. siap-siap terus nah, pantau terus channel kita mana tahu ada pola terbaru dari kita ya, gitu ya. atau update terbaru dari channel kita ya ini ya. Gitu. Dan pun di sini modal lima modal receh ya modal receh. Apa penjuta enam ratus nih cya atas penjuta enam ratus untuk mulai kalian boleh lihat aja cee lihat aja dari awal dan sima aja cee aku ingatkan sekali lagi ini cuma liburan untuk mengisi waktu luang anda dan gunakanlah uang kena kering kering ya yes. oke okay, ya yes. mohon maaf kalau ada salah salah kata dari aku dan bye bye